Kami adalah pasangan insan yang selalu mengikuti sunamu.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 Terupdate dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat Leslar, ribuan pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya, kita mendapatkan kabar spesial, info bahagia dari bos besar ANTV, para ya. Ya, nih, Pak Otis jari di akun pribadinya menginfokan: ini adalah info resmi, ya, bahwa nanti tanggal 4 Juli 2021. Akan diadakan upacara adat ya, Dan tentunya pengajian Cinta Abadi Leslar pada hari Minggu Tanggal 4 Juli 2021 Mulai jam 8 pagi Para ya Eksklusif hanya di Antv. Itulah info resmi dari Pak Otis Yang tentunya dituliskan dalam lewat caption di Instagram pribadinya ya. Mudah-mudahan rangkaian acara Pernikahan Lesti maupun Rizky Billar selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Dan ini juga bersahabat ya tentunya doa tulus dari Dedek Lesti dan Rizky Billar untuk pernikahan mereka. Luar biasa kita meneteskan air mata bersahabat ya. Ini adalah bentuk doa dan harapan Dedek Lesti Kejara untuk rangkaian acara pernikahannya supaya dilancarkannya doakan yang terbaik mudah-mudahan semuanya dilancarkan Amin ya robbal alamin dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari akun Instagram Leslar underscore history mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah gak sabar walaupun terbangun jam 6 Mamah gua kaget awal bangun Wow <laughs> Selanjutnya, bersobat ada komentar lain dari akun Trisni Brahmada mengatakan dalam kolom komentar, "Bismillah siap nonton full seharian. Luar biasa, para sahabat ya." Tentunya Para Fans sudah bersiap-siap untuk menyaksikan rangkaian acara pengajian Leslar, para sahabat, ya. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat di sini ada momen spesial yang mana tentunya momen cute yang terekam kamera persahabat ya di channel youtubenya Raja TV. Tentunya kekiutan ditunjukkan dari Lesti dan Bilar. Ada ayah kejora pun di situ hanya menjadi obat nyamuk persahabat ya. Aduh Tentunya memang luar biasa pasangan ini persahabat ya membuat kita semakin hari semakin baper dan bahagia. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sebuah unggahan info dari ANTV. Para sahabat, ya, lagi-lagi tentunya captionnya membuat kita semakin bangga dan bahagia dituliskan di situ: ANTV lovers dan Leslar lovers, jadilah saksi dua insan yang dipersatukan dalam kebaikan, jadilah saksi pernikahan terfenomenal tahun ini. Luar biasa, para sahabat, ya, Lesti dan Rizky Bilar adalah pasangan yang tentunya. Menginspirasi untuk semua banyak orang Apalagi pernikahan mereka adalah Pernikahan terfenomenal tahun ini Bersahabat ya Mudah-mudahan semuanya dilancarkan Kita makin gak sabar menyaksikan Bersama-sama tentunya Rangkaian acara pernikahan Dari idola kesayangan kita Berikutnya juga bersahabat Ada info dan kabar spesial juga Yang mana tentunya Sudah di up saja teaser Lagu pemimpinmu dari Rizky Bilar ini luar biasa membuat kita meneteskan air mata, warsabat ya. Melihat teasernya ya, aja kita sudah begini, apalagi besok warsabat ya launching full lagu pemimpinmu jam 2 siang besok. Tentunya tepatnya di channel youtube-nya Trinity Optima Production, warsabat ya luar biasa. Doakan tentunya bunda mudahan saja bisa booming dan trending. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, bersabat mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik kabar bahagia dan kejutan vitamin hari ini tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Les Tidak Rizky Bilar mungkin info informasi ini siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh